Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi bersama Imam Ht di macin kali ini bosku. Ini spotnya bosku. Spot terlarang, Oke bosku. Saya bersama senior saya nih. Senior saya di nih ya. Dengan Bang Fight TV Channel. Oke bang. Oke so. Jangan lupa kita kalau pelup sini ya, malu bro. <laughs> Jangan lupa subscribe ya, bro. Yang belum mampir di channel siapa, imam ft channel. Imam ft channel. Silakan mampir bro. Ya. Kemana ya. arahnya? Okay. <laughs> Ini supportnya bosku. Katanya. Support Suasanya lagi panas bosku. Ini okay. saya di sebelah sini dan. Senior kita, Pai TV channel ada di sebelah sana bosku. Kita collab bersama di Sungai Cisadani, bosku. Di spot favorit saya bosku mancing di sini. Bosku jangan lupa like, comment, subscribe nya bosku. Terima kasih. Salam mancing mantap. ini saya nggak cuman bawa umpan cacing ya bosku lain nah, kan bawa umpan cangkrik juga siapa tahu sini kalahkan bosku pakai cangkrik pakai cangkrik genggong orang ngerik orang ngomong ya bosku yang satunya seperti biasa bosku pakai cacing merah, kita kombinasikan dengan dua uban sekaligus saya klik Sama cacing merah, mana yang lebih cepat direspon ikannya? Bosku, oke bosku, saya lempar dulu, bosku. lele lele bro mantap bro. oke lanjut bro <impek> strek kedua bosku sampai di jalan ya bosku oke bosku lanjut lagi bosku SQC bosku spot biasa bosku SQC karena ini di ya bosku. rilis bosku, rilis ke orang strike kedua. Oke, bungkus dilanjut lagi, bosku. Oke, bosku, saya lempar, bosku. Bismillahirrahmanirrahim, sampahnya datang, bosku. harusnya lagi bagus, serada keruh, cuman sampahnya lagi datang bosku. Oke bosku, lanjut trek bosku. Sikat, trek bosku, trek bosku, ya trek, mantap, kacor bosku, oke. Hey, mancing bersama TV mantap, <laughs> mantap, mantap. Trek ketiga bosku, lanjut bosku. Makan lagi bosku, respon bosku, sikat bosku, mantap bosku. Wuih, <tuk> <tuk> trek lagi bosku mantep kacor bosku Wihihi, mantap kacor keempat bosku Wihihi, mantep bosku licin kali keempat bosku lanjut lagi satu, okay. belum dikasih umpan, belum dilempar, udah disambar lagi, Bosku. Kita unca lagi, Bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, Bosku, kita tunggu strike sampah lagi nih. Kali ini plastik, Bosku. Bang Fai, strike, mantap. Oke. Jalan Yang satu jaraknya deket dekat aja, Bosku. Oke, okay, Bosku. Enggak usah jauh-jauh. Karena ini coran pendek. Main di dekatan aja, Bosku. Nah, nanti strike trek, Bosku. kedatangan teman lagi. Dua teman ya dari Lampung ya. Jauh amat di Lampung ke Tangerang bang, ya. Oke, okay. udah tabur-tabur. <tut> Mantap. Gacor. Joss. Oke, okay, streak Bosku. Wo, mantap. Be, penglaris, laris. Bele bos. guys. mantap, guys. Festa strike, Bosku. Festa strike, Mantap. nih pesta cek leleh bosku lanjut bosku mantap bosku lagi panen strek tiba-tiba hujan bosku dan sampah pun banyak bosku sekarang Suatu hujan bosku bosku setrek bosku mana bosku makan aja bosku sementara ini sampahnya banyak banget nah, bosku jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe nya bosku terima kasih bosku salam lagi mantap bosku spread bosku Di nengkok, bosku. Bandit, bosku mantap! Wow, nendel bosku, saudaranya. penuhin korangnya yuk, penuhin kita penuhin korang bosku hari ini oke, bukan cacing ini matah doang bosku Ya. Jalan jalak Sampahnya banyak. Sampahnya jadi banyak, bosku. Tadi baru habis hujan, itu buset pas hujannya, nggak ada hentinya strike, bosku. Cuman sayang karena hujan, kamera nggak bisa on, bosku. Sayang sekali momen-momen eh, sibuk, nggak terekam. Pokoknya hari ini bener-bener mantap, bosku. Sungai favorit, sungai Cisadane mantep benar, benar mantep hari ini. Oke bosku, saya sudahin saja mancing kali ini bosku, karena hari udah sore bosku. akhirnya nih bosku, kita lihat hasil akhir. Mantap bosku, hampir penuh nih bosku. Oke, okay. buat pakan seminggu kagak habis bosku. Oke okay, next video. Ayun kali bosku, salam mancing tangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.